Ini ya Jadi lebih gani tambah matuna di gak saya repole jaring nggak boleh terus terus yang jaringan nih itu eh Bawah pariwisata, pasuk gua, pasuk -pasuk timur. bawa pariwisata eh, Pasir Masunggoan betul? khusus ini Pasir Masung Utimur membawa nama Pasir Masung Utimur untuk difokuskan ke masyarakat luas yang kan seraya seluruh Indonesia sama kan nalan tahu bahwasannya ini ada batu-batu banyak batu-batunya banyak banyak apa namanya emasnya banyak banyak tambahan, tambahan tidur nah, sapi tambang emas ini <laughs> tetap tidur <no, laughs> Itu pari kelola-pola Keluar-pola dia ada sebaik-baiknya so, <laughs> Luar biasa Oke? <Okay? laughs> Oke okay, okay. ah, Apa okay. cara channelmu? Jangan lupa subscribe channelmu Yeah. Oke, okay, mantap.